Nah, Habib Muhammad nah, bin al-Haddad ini diduk. Di zamannya Habib Ali al-Habsyi Sa'ibul Maulid Habib Ali al-Habsyi ini bilang begini Semua makom para wali Saya tahu derajatnya seberapa Kecuali yang di Tegal Habib Muhammad bin al Saya tidak tahu derajatnya seberapa Dari tingginya makom Jadi ada ya. yang memang dikasih tahu sama Allah